Yang kedua, dengan redamnya panca indera kita, maka di situ akan menemukan ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Yang ketiga, di saat orang atau siapapun yang di situ menjalankan meditasi dengan sungguh-sungguh, maka di situ akan berhubungan dengan sasmitaning jagat mulat ing pepesden. Jadi manusia atau siapapun orangnya yang terbiasa meditasi di situ Maka di situ akan berhubungan dengan Kebetulan pada malam hari ini malam Sabtu Pahing malam minggu pun Dimana setiap malam minggu pun biasanya kita mengadakan sarana yang namanya seratan winati Kenapa disitu disebut seratan Winadi? Seratan itu adalah tulisan Winadi itu adalah rahasia. Artinya, kita harus belajar membaca tulisan daripada rahasia itu. Salah satunya tulisan rahasia itu adalah apa yang disampaikan oleh penanya tadi. Yang Mas Karisma Mas Adan, Itu salah satunya. Karena yang namanya Winadi itu termasuk daripada leluhur kita kenapa disitu leluhur menjadi winadi, menjadi rahasia, karena belum pernah terungkap atau belum diungkapkan oleh generasi-generasi terdahulu mungkin orang kalau sudah berbicara tentang leluhur jadi larinya nanti leluhurisme jadinya tetapi monggo kita kita maknai bersama-sama bahwa kita menjalankan apapun budaya apapun itu adalah awal mulanya dari para leluhur atau para nenek moyang kita terdahulu. Jadi jelas sekali. Kenapa di situ ada namanya leluhur? Leluhur ini bisa dikenal melalui yang namanya budaya. Ajaran apapun yang bisa berkembang itu semuanya melalui budaya budaya ini dari dua kata bu dan daya bu itu adalah sebagian dari budi pekerti kalau kita nanti berbicara masuk ke bentuk-bentuk moral sedangkan daya itu adalah gaib tetapi di sini juga bisa dimaknai daya itu adalah daya guna daripada panca indera kita untuk mengembangkan sebuah budaya kalau budaya kita itu melestarikan ajaran daripada leluhur, maka disitulah jalan kita untuk mengembangkan ajaran dari para leluhur itu. Termasuk saya membuat seratan winadi seperti ini, ini adalah salah satu perkembangan budaya yang kita pelajari dari dulu sampai sekarang, kalau bisa ya jangan sampai ini terabaikan. Seperti yang ditanyakan tadi, Betul memang. Orang tidak semua memahami atau tidak bisa melihat secara nyata atau secara kasat mata atau secara meluhur dengan leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita itu. Tetapi minimal, minimal kita itu bisa merasakan adanya leluhur atau syukur-syukur kita itu pernah datang kemana, datang kemana yang di situ adalah kita itu menjalankan sebuah ritual. Perjalanan sebuah ritual itu bukan berarti kita harus menyembah apa yang ada di situ, mempunyai permintaan apa yang ada di situ dengan leluhur-leluhur itu, tetapi di sini bisa kita jelaskan niatan kita tadi akan datang ke suatu tempat bahwa di situ ada leluhur, atau yang disebut danyang, atau mungkin kalau orang Jawa bilang danyang atau yang bau reksa. itu. Yang penting niatan kita, tujuan kita untuk apa? Kita akan menghormati ajarannya atau kita itu hanya sekedar wisata dalam bentuk religi, dalam bentuk spiritual. Tetapi kalau nanti kita di situ itu ingin mengembangkan sebuah ajaran yang memang di situ patut kita tauladani. Apa salahnya kita datang ke tempat-tempat tempat para leluhur terdahulu dan itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, bahkan di sini saya sarankan Silahkan Anda membudidayakan ini atau membumikan Ajaran-ajaran dari para leluhur ini Dengan cara-cara seperti yang pernah saya lakukan Di antara yang sebagian membuat seratan winati Membakar dupa Atau kalau zaman dulu bisa disebut membakar kemenyan Tujuannya itu untuk apa? Dupa, hiu, dan kemenyan itu itu sebuah aromaterapi. Jadi jangan sampai salah kaprah orang membakar menyan di situ nanti punya imit bahwa kita itu memanggil setan mengadakan seratan winati adalah memberikan sebuah apa yang menjadi nadar atau hajat kita di situ supaya bisa terlaksana. Tapi mari kita pahami apa yang saya sampaikan tadi tentang seratan winati. Tulisan rahasia itu ada di mana? Ada di alam sekitar kita ini. Itu menjadi rahasia kalau kita tidak mau pernah atau tidak mau pernah mau belajar. Tetapi kalau itu bisa kita pelajari satu satu satu satu itu sudah bukan winadi lagi. Bukan rahasia lagi. Tetapi itu tulisan yang harus kita pahami. Karena tulisan alam itu Gumantung tanpa cantelan Semendeh tanpa sendiran jadi tulisan alam itu gumantung tanpa candelan Semendi Tidak bersandar Kenapa Di sini saya sampaikan Tentang hal-hal yang sifatnya ini Perjalanan spiritual Saya mengharap menghimbau kepada Para kadang semuanya terutama Para generasi-generasi muda Supaya kita tetap lestari Menjalankan ajaran daripada leluhur Syukur-syukur ...saya bisa menyampaikan sedikit dan apa yang akan saya sampaikan nanti mudah-mudahan berguna. Contohnya, di dalam ajaran spiritual atau jawa kuno zaman dahulu, itu diajarkan untuk bermeditasi. Tujuannya apa? Yang pertama adalah meredam panca indera kita. Yang kedua dengan redamnya panca indera kita maka disitu akan menemukan ketenangan jiwa kita ketenangan batin kita yang ketiga di saat orang atau siapapun yang disitu menjalankan meditasi dengan sungguh-sungguh maka disitu akan berhubungan dengan sasmitaning jagad mulat ing peperstand jadi manusia atau siapapun orangnya yang terbiasa meditasi di situ maka di situ akan berhubungan dengan sasmitaning jagat Jagad Mulat Eng Popperstein artinya ada sandi-sandi yang rahasia yang terkandung di dalam alam yang akan kita terima sehingga apapun di situ gejula alam ini sebenarnya gejulanya alam itu tergantung daripada gejula kita sebagai manusia sehingga kita tidak mengalami ketenangan jiwa kita, kita selalu kemerungsung kita ini. Di situ semuanya akan bergejolat. Maka dari ajaran para leluhur kita terdahulu diajarkan untuk bermeditasi. Jadi meditasi itu sendiri fungsinya untuk meredam panca indera kita. Kalau panca indera kita ini secara berurutan berturut-turut selalu diredang minimal 24 jam sekali Anda melakukan meditasi maka jelas di situ kedamaian yang akan Anda peroleh setelah jiwa Anda damai maka di situ Anda bisa menerima sasmitaning jagat mulat ing pepesden munggo, saya mengajak Luangkan waktu Anda, barang lima menit, sepuluh menit, syukur-syukur, bisa lebih Silahkan Anda Menjalankan Meditasi Nuwon Sewu, Padeh, saya ada pertanyaan Terkait Apa yang terjadi di Bumi Nusantara ini, Padeh, beberapa waktu belakangan ini Ada Ya kalau saya perhatikan di Twitter BMKG kemarin, itu dalam satu hari sampai 20 kali gempa. Dan 20 kali gempa itu tersebar di semua pulau besar di Nusantara ya. Sumatera beberapa titik, Jawa apalagi, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, Bali, sampai Papua pun tiga titik terkena gempa. Kalau di total itu saya total 24 jam terakhir, itu 20 kali gempa. Nah, eh, sebenarnya saya ingat Pak D di lain waktu itu pernah menyampaikan bahwa tanpa kontribusi dari leluhur, tanpa upaya dari leluhur untuk menjaga bumi kita ini, mungkin Indonesia ini udah nggak tahu seperti apa dari dilihat dari sudut pandang kekuatan gempa ini, ya Pak D. Kalau leluhur itu bisa memberikan kontribusi lebih terhadap alam untuk menjaga vibrasinya tetap, tetap baik, tetap bagus untuk meredam tingkat gejolak alam dari yang tadinya sekian persen jadi lebih kecil gitu Artinya kan mungkin dari persepsi saya sendiri beranggapan kalau kita-kita ini bisa memberikan sumbangsi atau kontribusi supaya gejolak alam ini juga bisa ikut diminimalisir, Pak De. Karena kita juga hidup di Bumi Nusantoro ini dan kita juga pengen supaya wawasan yang Pak De sampaikan ini juga bisa membangun persepsi kita saat kita meditasi, kita mengarahkan fokus gitu untuk vibrasi bumi kita ini, bumi dan seisinya supaya semakin lerem semakin tentrem gitu tadi. Nah, Pak D di sini kan kalau uh, saya tangkap juga salah satu di antara sekian banyak orang yang terpilih berada di antara poro leluhur yang bisa melihat langsung berkomunikasi langsung bahkan beberapa kali Pak D menyinggung bahwa barusan ada rapat di gunung ini, gunung ini gitu menyampaikan sedikit gitu. Tentang apa yang akan terjadi Dan itu tidak bisa terekspos di luar Kita sendiri sebagai penghuni bumi Nusantara ini Pak Kita juga punya tanggung jawab untuk Memberikan andil dan kontribusi Nah kontribusinya itu seperti apa Pak D Iya Moga Pak D kalau begitu Seperti kita ketahui bersama Bahwa negara Indonesia Nusantara ini Atau Nusantara ini Dikelilingi oleh lempengan-lempengan Yang sangat ...mudah sekali retaknya daripada bebatuan yang ada di dalam bumi sampai sejauh manapun itu. Dan itu membentuk cincin. Artinya di sini ada pergerakan maka mungkin di bagian manapun juga akan ada pergerakan seperti itu. Seperti dengan apa yang sudah disampaikan BMKG. Kita berterima kasih dengan adanya teknologi sehingga BMKG bisa menyampaikan segala sesuatu... ...apa yang terjadi maupun yang belum terjadi. ...termasuk dari gelombang pasang, termasuk dari angin topan, termasuk dari gempa bumi. Memang untuk gempa bumi sendiri dari BMKG dijelaskan bahwa di situ belum bisa memprediksi kapan akan terjadinya. Hanya BMKG menyampaikan kita sebagai masyarakat biasa kita harus berhati-hati. Artinya apa? Dengan pesan yang disampaikan oleh BMKG tadi kita harus berhati-hati minimal kita harus bisa mawas diri supaya kita itu tidak ceroboh dalam perjalanan kita juga semena-mena merusak alam dan sebagainya dan sebagainya kenapa disitu ada sesuatu yang mungkin kalau nanti saya menyampaikan bahwa saya bisa berhubungan dengan para leluhur dan sebagainya ini nanti takutnya berlebihan tetapi minimal kita itu memahami tentang sasmitaning jagad mulat ingpebesten tadi Kalau kita itu sudah terbiasa dengan meditasi Maka yang namanya vibrasi tadi ini akan menyebar Anda harus paham dulu Kenapa disitu kembali mengacu kepada ajaran daripada leluhur Kita harus mengerti dulu bahwa adanya kita ini adalah dari kedua orang tua kita orang tua kita dari mbah kita atau kakek nenek kita kakek nenek kita dari Buyut, Canggah sampai ke Galehasem umpamanya Nah di situ inilah yang namanya mungkin saya sering menyampaikan bahwa kita itu mempunyai tataran yang namanya sembah manembah dan yang disembah Pengertiannya seperti apa? Ini tidak terlepas pengertiannya dengan kaitannya dengan para leluhur itu Kita yang pertama menghormati kepada orang tua kita Orang tua kita pasti juga menghormati kepada orang tua beliau berdua Mereka akan sadar apa yang dia lakukan Bahwa semua itu ternyata melanggar dari angger anggering alam Jadi melanggar daripada larangan alam itu sendiri jadi kalau ini bisa kita lakukan secara kontinu Apalagi kita semakin lama dalam duduk meditasi itu Maka disitulah ketenangan jiwa tadi akan meredam mobah musying alam Dan di sini yang perlu kita ketahui Karena apa? Karena sari-sarinya alam itu ada di dalam diri kita Yang kita makan setiap harinya, setiap saat yang kita minum itu semua hasil daripada alam semesta ini Yang bisa kita nikmatin secara otomatis Angin yang menjadi napas Ini adalah sebagian daripada alam Air yang bisa kita nikmatin setiap saat Itu juga sebagai bagian dari alam karena air adalah ...sebuah penghidupan yang bisa memberikan atau mendorong daya keinginan. Sementara yang dari api adalah mendorong dari nafsu-nafsu yang sekiranya di situ... ...melanggar-melanggar norma-norma daripada perjalanan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan yang dari anasir bumi adalah membentuk kasantosan, membentuk kemampuan atau kekuatan yang di situ kalau bisa ya kekuatan kita itu seperti gunung. Gunung itu kalau dari jauh dilihat sangat luar biasa sekali. Indahnya, tetapi begitu gunung itu didekatin mungkin dengan adanya lungsuran, longsuran dan sebagainya sehingga tidak terlihat dengan baik. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Tetap kita kembali kepada bentuk meditasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa... ...mubah musying alam itu tergantung dari... ...mubah musying pikiran manusia itu sendiri. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan juga bahwa... ...sari-sarinya alam adalah... ...menjadi kasantosan kita. Kita bisa kuat, kita bisa hidup, dan sebagainya adalah dari sari-sarinya alam. Jadi jelas di sini, siapapun di situ yang terbiasa meditasi... ...pasti di situ akan menyebarkan vibrasi tadi... ...yang antara lain gelombang cahaya itu akan saling bersentuhan satu sama lain. Jika nanti Anda sudah masuk ke sasmitaning Jagad semua itu akan melalui cahaya itu yang paling bagus jangan pernah anda terus nanti melihat blekering si A atau blekering si B tetapi disitulah cahaya-cahaya itu nanti akan terlihat di saat anda itu meditasi karena meditasi ajaran Jowo kuno itu yang mungkin nutupi Bapak Nowo Songo itu ada ajaran yang menekankan ujung telapak tangan kanan kiri Anda menutup ke mata disitu sebenarnya itu membuka daripada gelombang cahaya tadi supaya di situ bisa tarik-menarik dari cahaya selatan tarik-menarik dengan cahaya yang ada di utara dari yang cahaya timur akan tarik-menarik dengan cahaya yang ada di barat begitu juga yang ada di atas dan yang di bawah jika kemampuan-kemampuan daripada cahaya tadi bisa kita sambut dengan baik dan bisa kita manfaatkan kenapa tidak ajaran orang Jawa tidak ada yang ditinggalkan secara cuma-cuma